gimana sih ngajarin dong Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya penyakit Official. Oke jadi video kali ini seperti biasa di sini saya akan membagikan preset Alikmossal lagi guys ya Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya Intro Oke okay, lanjut ke percet yang kedua guys Oke okay, lanjut ke percet yang ketiga guys. Oke lanjut ke episode yang keempat yes Siti, sop, Oke lanjut ke episode yang kelima ya <SILENCIO> Oke, okay, lanjut ke preset yang keenam, guys. Oke, okay, lanjut ke preset yang ketujuh. ke presiden yang ke-8 ya oke lanjut ke yang oke lanjut ke presiden ke-9 lanjut ke episode yang ke-10 guys Oke lanjut ke episode yang ke-11 lanjut ke presiden yang ke-12 ya Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-13 Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-14 ya. <Sessizuk>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 Oke okay, lanjut ke episode yang ke-19 ya